Warung get off gatot kacanya ya bosku salah satu toko yang luar biasa dihadirkan di kesempatan di hari ini Toba terus kita mainkan ya turunkan kembali simbol dari get gatot kaca ini mudah-mudahan saja bisa profit maksimal Coba pecahkan kembali secara perlahan kali ini brother Dikasih pecah lagi kali ini Main santui aja lah ya boy Dan tentunya untuk bet boys uh, sesuaikan saja dengan bet kalian